Dua raksasa Eropa, Paris Saint-Germain dan FC Barcelona terlibat dalam sebuah perang yang tidak semuanya sadar. Melalui kekuatan yang dimiliki masing-masing, dua klub yang saat ini duduk di persaingan tertinggi terus lancarkan aksi untuk jatuhkan satu sama lain. Uniknya, perang yang terjadi tidak diselesaikan dalam sebuah pertandingan besar atau bahkan tawuran yang sampai melibatkan para penggemar. Namun, Perang ini terjadi melalui sebuah pergerakan dalam diam. FC Barcelona dan Paris Saint-Germain saling memberikan serangan yang bahkan lebih mematikan dari yang sebelumnya dipayangkan. Lantas, apa yang mengawali segala perseteruan ini hingga sampai media tertarik untuk memberikan banyak ulasan. Ternyata, ini adalah soal perasaan yang kurang nyaman ketika satu di antara mereka mencoba untuk menggembosi kekuatan yang lainnya. Nasir Al-Helaifi, yang merupakan sosok dibalik terbentuknya klub dengan kekuatan terbesar seantero Eropa, merasa terganggu dengan pergerakan FC Barcelona yang seolah mencoba untuk mencuri para pemainnya. Sang Presiden Kaya Raya itu merasa sangat kesal karena dia telah membangun tim penuh bintang melalui proses transfer yang terbilang besar. Seperti diketahui, pembangunan besar-besaran PSG dimulai ketika dua bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic dan Tiago Silva resmi bergabung. Sejak saat itu, PSG mulai mendominasi kompetisi Ligue dan terus kumpulkan bakat-bakat meyakinkan lainnya. Sikap yang tadi sukai oleh PSG yang dilakukan FC Barcelona untuk pertama kalinya adalah ketika kota asal Spanyol tersebut terus menggoda salah satu back andalan mereka, Tiago Silva, melalui direktur olahraga saat itu. Andoni Zubizarreta, Barca yang berniat mencari back baru, menilai Diago Silva sebagai sosok ideal untuk teruskan kejayaan. Namun rencana itu ditolak mentah-mentah oleh Nasser Al-Helaifi yang langsung menepis tawaran yang diajukan. Kemudian isu berikutnya adalah ketika Barca menaruh minat pada David Luiz yang juga sempat jadi andalan PSG dalam beberapa tahun lamanya. Barca sejatinya sudah tertarik dengan bakat Luiz ketika masih tampil di Chelsea. Lalu ketika sang pemain sudah bergabung dengan PSG, klub asal Katalan tersebut belum berhenti dari perburuan sang pemain. Mereka terus menggoda Luis untuk mau bergabung. Namun, apa yang terjadi? Nasir Al-Helaifi mulai menganggap bila tindakan yang dilakukan Barca adalah hal gila. Belum puas mengganggu dua bakat hebat itu. Kini pemain asal Brazil lainnya, Mark Winos, juga dilirik oleh Barca. Sadar bila Marquinhos punya potensi besar untuk dikembangkan, Barca dengan berani memberi tawaran besar untuk memboyong sang pemain belakang ke La Liga. Namun, apa daya? Klub asal Perancis tersebut malah merespon dengan memberi kontrak jangka panjang kepada sang pemain. Desakan yang terus diberikan Barca kemudian mulai mengganggu kediaman sang miliarder asal Qatar. Dia menganggap bila pergerakan klub tersebut harus dihentikan. Apalagi, dia sampai harus mengeluarkan dana yang terbilang besar untuk bisa mempertahankan pemain andalan. Bukannya jerah dan menyerah, Barca justru membuat perang dingin antar keduanya kian meledak. Secara terang-terangan, melalui Presiden Josep Maria Bartomeu, Barca menginginkan jasa Marco Ferrati sebagai penerus Andres Iniesta yang mulai memasuki masa senja. Beruntung, Langkah sigap yang dilakukan Paris Saint-Germain melalui Nasser Al-Helaifi berhasil mengamankan jasa pemain asal Italia. Sama seperti kasus Marquinhos, PSG resmi memperpanjang kontrak sang pemain hingga membuatnya betah untuk terus membela Paris Saint-Germain. Dari pergerakan Barcelona yang berani-beraninya untuk mencoba mengkait Ferrati, Nasser Al-Helaifi tak tinggal diam. Dia yang merasa bahwa uang yang dimiliki bisa membeli segalanya, resmi menyatakan perang, dengan klub Katalan. Sebagai informasi, Nasir al Khalifa adalah pria di balik Qatar Sports Investment atau KSI di mana salah satu afiliasinya Qatar Investment Authority atau KIA memiliki aset senilai 300 miliar dolar Amerika yang dirancang untuk mendiversifikasi aset negara dari kekayaan minyak dan gas. Mengacu pada Sports Pro, seperti dilansir CNBC Indonesia, KSI membeli 70% saham PSG pada 30 Juni 2011 dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat, Colony Capital. Harian asal Prancis, Lemonde, menaksir biaya akuisisi tersebut antara 30 juta euro atau 40 juta euro. Selang setahun kemudian, KSI membeli 30% saham yang digenggam Colony Capital dengan nilai sekitar 30 juta euro. Melalui kekayaan yang akan habis, entah pada keturunan keberapa. Nasir Al-Hilaifi mulai melancarkan serangan kepada FC Barcelona. Tak tanggung-tanggung, mereka memboyong sosok pemain yang disebut sebagai penerus Lionel Messi, Neymar Junior, pada tahun 2017 silam. Melalui biaya senilai 222 juta euro, Neymar resmi berseragam Paris Saint-Germain dan menjadi pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola. Kepindahan Neymar Junior menuju PSG saat itu jelas menjadi sebuah guncangan dalam dunia sepak bola. Betapa tidak, bintang asal Brasil itu merupakan pemain andalan FC Barcelona dan telah memberikan sejumlah gelar bergengsi untuk klub Katalan. Mengetahui PSG berani membayar klausul rilis sang pemain, yang sejatinya merupakan balasan dari segala perlakuan Barcelona, benar-benar telah membuat dunia tercengang. Merasa terhujam dengan satu tembakan mematikan, FC Barcelona mengakui bila hubungannya dengan Paris Saint-Germain memang telah temui puncaknya sempat mencari cara untuk gulingkan eksistensi PSG. Barca lalu melaporkan PSG kepada UEFA untuk menyelidiki keuangan Les Parisiens dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu dari 2015 sampai 2017. Namun setelah sempat diduga melanggar aturan financial fair play, PSG berhasil memenangkan banding dengan UEFA dan terbebas dari pelanggaran aturan tersebut. Merasa kesal karena gagal menyerang PSG. Barcelona lalu kembali melakukan cara lama, yaitu mencoba menggait bintang andalan tim lawan. Ketika itu Adrian Rabiot yang memang menolak untuk perpanjang kontrak dengan PSG ditawari untuk gabung Barcelona. Dalam hal ini PSG merasa kalau Barcelona sudah bermain di luar jalur pertempuran. Barca dianggap melakukan kesepakatan sepihak untuk bisa mendorong Rabiot ke Camp Nou. PSG yang terdesak usai sang pemain memang sudah ingin hengkang. Akhirnya, PSG mengeluarkan pernyataan bila mereka resmi merelakan Rebiot pergi, namun dengan satu syarat, yaitu tidak bergabung dengan FC Barcelona. Akhirnya saat kontraknya habis, Rebiot yang sempat kebingungan untuk bergabung dengan klub mana, memilih Juventus sebagai pelabuhan barunya. Merasa kehilangan satu sosok gelandang andalan, PSG lalu arahkan pandangan kepada nama Frankie de Jong yang saat itu menjadi salah satu komoditi terpanas di persepak bolaan Eropa. Saingannya, Manchester City dan tentu saja FC Barcelona. Sayangnya, kecintaan sang pemain yang kadung terhampar ke Barcelona tak mampu ditepis oleh Paris Saint-Germain. PSG kalah dengan bintang asal Belanda resmi bertolak ke Barcelona. Namun bukan PSG namanya bila memilih diam dan meratapi segala kekecewaan. Pada kesempatan berikutnya, mereka datang dengan rencana yang lebih gila yaitu niat memboyong Lionel Messi dari Katalan pada musim panas tahun 2020. Rencana tersebut muncul setelah PSG mencoba untuk memanfaatkan situasi panas yang terjadi antara sang pemain dengan klub kesayangan. Akan tetapi takdir belum mempertemukan keduanya. Segala upaya yang dilancarkan gagal dan malah membuat presiden PSG, Nasser al khelaifi mendapat hinaan. Tepat pada Februari 2021 lalu, Al Hilalfi mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari supporter tuan rumah ketika dia menemani PSG bertandang ke markas Barcelona untuk lakoni laga pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Seperti dilaporkan El Quipe, berdasarkan laporan televisi Spanyol e Cope, Al Hilalfi dan direktur olahraga PSG Leonardo dicemooh pendukung Barcelona terkait rumor Les Parisiens ingin merekrut Lapulga. Bajingan, pencuri tinggalkan Messi, pencuri, beri aku satu juta euro. Menurut banyak pihak, para penggemar FC Barcelona telah melakukan kesalahan besar. Mereka disebut melempar hinaan kepada orang yang salah. Benar saja, pada bursa transfer musim panas tahun ini, PSG berhasil membajak Giorgino Wijnaldum dari Barcelona saat keduanya sudah menemui kata sepakat meski hanya secara lisan. Wijnaldum yang digadang-gadang bakal teruskan perjalanan bersama pelatih Ronald Koeman, nyatanya malah menjadi salah satu bahan yang semakin membuat perseteruan dua tim raksasa tak terhindarkan. Untuk saat ini, Barcelona sepertinya harus mengakui kekalahan dari PSG. Setelah gesekan terus terjadi, termasuk yang paling membuat ngeri adalah perekrutan Neymar dengan nilai transfer tertinggi, PSG. Kian jadi tim tak tertandingi, Usai berhasil mendatangkan Lionel Messi, memang benar bila Messi tak pernah berniat untuk tinggalkan FC Barcelona. Namun, siapa sangka bila pada akhirnya sang pemain terbaik sepanjang masa akan bergabung dengan klub yang presidennya dulu mereka hina? Semua tentu harus menerima, termasuk para penggemar FC Barcelona, bila nantinya kedua tim bertemu di ajang yang sama. Sebaiknya kubu El Barça fokus pada pertandingan saja sebelum seluruh pemain andalan habis diambil oleh Paris Saint-Germain.